Okay guys, aku dengan and welcome to the escapes So, since be while Aku dah lama tak buat video Last buat video Dua minggu lepas Tapi, minggu lepas aku ada, ada post video uh, Jadi Yalah Hari ni, uh, insyaAllah aku akan start buat video Dengan orang kata lebih bersemangat lah, Sebab kita, ya Orang baru dapat tahu yang di Selangor Sekolah akan ditutup mulai esok So jadi Kita akan free lah Kita akan ada masa yang panjang juga Sampai hari raya Habis raya tu kita akan sambung Dengan cuti pertengahan tahun lagi So jadi Butin dekat rumah Jelah kita study Kita buat video Dan kita edit video Itu je kerja aku dan analah buat chores dekat rumah ni eh kan. kita jadi anak-anak yang solehah anak yang soleh aku tak ada idea apa yang aku nak cakap aku nak buat video nampak dungak sangat tak apa kan? aku memang tak ada idea nak buat video aku nak cakap apa pun. aku tak tahu sekarang sekarang tengah hujan lebat dekat luar aku tak tahu ni studio aku pekak dengan okay, aku okay. Sebab studio aku dia tak ada, orang kata, tak ada bendala apa-apa atas uh, Tak ada ceiling Tak ada ceiling Studio aku tak ada ceiling So, dia straight daripada hujan tu Turun terus-terus pergi dekat Dekat rooftop dan Bunyi dah lah bumbu aku tu Jenisim Bukan Korang panggil ni Atap apa namanya? Atap genting, Atap genting. So, dia dapat backup lah sound dia Akan reduce lah sounds Daripada hujan tu So, ni tak ada Tak ada district daripada zing tu Turun-turun dan Kuat minyak dia Kuat Aku buka lagu pun Full volume daripada phone pun Tak dengar Aku pernah buka speaker Kena lock speaker Buna speaker External speaker Jadi, sekarang aku tak tahu apa yang aku nak buat Ni, kita buka laptop Computer, apa yang kita perlu buat Ah, Kita cakap masa bulan Ramadan lah Ramadan tahun ni sumpah aku rasa aku Kita kurang dapat spirit untuk menyambut Ramadan tu tak ada masalah sangat Bagi kita just kita puasa dan beribadah lebih ke sikit Ibadah amal-ibadah kita Tapi yang akan datang ni adalah hari raya Hari raya tahun ni orang kata lebih different lah Tapi dah menjadi kebiasaan Sebab sejak daripada tahun lepas Kita tak dapat celebrate Raya yang orang kata betul-betul feeling kita beraya sebenar Kita Orang kata kita melawat Kita berziarah keluarga Tahun ni orang kata lagi teruk ah Ya, yeah, lagi teruk Tak tahu nak salahkan siapa sekarang ni Kita jangan nak Orang kata nak tuding jadi Salah kau Salah kau, salah government salah citizen salah rakyat salah kita salahkan dia sendiri kita dulu betul tak kita ni menjaga SOP orang kata betul-betul betul-betul properlah kita menjaga betul-betul kita pakai mask tak pernah nak turunkan mask time kita dekat public dekat outdoor then kita jaga kita punya mask tu masuk dalam plastik then kita control the gap social distancing so uh, <coughs> ah yeah. ya Esok aktiviti aku, aku rasa apa yang aku akan buat esok? Rasa aku akan pergi potong rambut dan juga dye rambut. Dan sekarang aku tengah tunggu lima barang daripada Eh, empat barang. Aku ada beli seluar, aku ada beli baju, aku ada beli, aku pun tak ingat. Baju ada banyak juga. Aku beli berapa laki. Baik, baik itu dengan. Nah ya, sekarang kita buka isi ya. Tidak tahu nak, kita nak buat apa? Sekejap, ya ya. Eh. tahu aku nak bagi tahu satu benda. Ingat aku rosak. Ingat aku rosak. Dan banyak barang-barang untuk syuting aku dah rosak mikrofon aku dah rosak. Lampu um bim aku dah rosak. Softbox aku dah hancur. Sebab aku dalam tu tak buat video dan aku tak fokuskan dekat video sangat sebab kita orang tak boleh nak fokus sangat. Sebab kita nak shoot kita nak examen mana itu pun dapat buku. Di mana kita depan dan mana kau tak tersusun jadi pandai. Mana dia orang lain-lain tu pandai. Semua orang berusaha tu jadi pandai. Jadi sekarang ni, aku akan boleh click je Sampai habis juga shit Damn, apa-apa Ah, tak boleh ah. Aku Baju Melayu aku Baju Melayu Baju raya aku Color light pink Rasut Dan... aku Kali hitam Putih Converse Sekejap saya banditi Apa tu ni Ya, Allah, stuck ni kepala otak aku. aku tak tahu apa yang aku nak cakap sekarang ni Dan aku harap sangat Youtube boleh YouTube Escape Film Production Escape Film ni boleh berjaya Before aku habis PM lah Mata kita boleh reach Atau kita boleh hit Uh, 100,000k Subscribers Before SPM SPM aku Bulan March 2022 Dan aku akan Jadi seperti Pelajar tahun lepas Iaitu Apa nama dia Form 5 Form Max Kita dah nampak ada Dia punya sequences Sekarang ni uh, Semua nak PKP balik Selama pun nak PKP balik uh, Aku tak pernah Buat video dalam rumah kan Ini first time Aku buat video dalam rumah Sebab rumah aku kosong, tak takde orang Family aku pergi pick up kereta baru Dekat Klang, Klang Ya, Klang Dah, sekarang tengah makan dekat luar Because today's last day untuk kita boleh makan dekat luar Aku tak berapa gemar nak makan dekat luar Sebab aku tak tahu apa ada sebab aku sendiri Pertama, sebab aku tak suka makan dekat luar Sebab bila kita makan dekat ramai-ramai tu Ni aku cerita dekat Orang-orang kata ada Restoran-restoran bajet lah Macam Kedai mamak ke Kedai makan biasa Seafood ke Bukan Fine <coughs> fine dining Restoran-restoran 5 -restoran star Ataupun hotel Restoran dekat Ni Restoran-restoran biasa lah Bila makan Bila kita masuk kedai tu Meja sampai Setelah ni Bapa meja Lepas tu Kedainya agak sempit kan Bila kita makan tu Staring dekat kita. Ada orang tengok memuat hati kita Itu yang menjadi aku Agak A bit tak makan dekat kata makan Bukan pasal kita ni Artis ke apa Aku ada satu firasat tu Bila kita duduk di tempat tu Aku dulu tak selesai Sebab aku risau ada orang tengok Aku ada orang matikan aku Itu menyebabkan aku Feel Insecure Security Dan Itu je lah yang aku nak cakap hari ni So guys kalau saya tak terlambat lagi, aku nak ucapkan selamat menyambut Ramadan Dan juga selamat hari raya kepada korang yang tengok video ni Pada satu syawal, dua syawal, tiga syawal dan seterusnya Aku Daniel dan aku mewakili daripada Escape Film Production Team Aku ingin mengucapkan selamat raya kepada semua umat rumah Islam di seluruh Malaysia, aa, Singapura, Indonesia, Brunei Dan negara-negara yang faham bahasa Melayu Aku takde subtitle untuk video ni Maras related So guys Don't forget to subscribe Like, comment and share Aku didn't end eh. Don't forget to subscribe Like, comment and share Escape now Peace Salam